Pasti kalian baik-baik aja kan Sebelum itu kakak mengundang adik-adik Untuk bersatu sejenak Satu dimulai. mulai Satu selesai saya kakak mengundang adik-adik Untuk membaca dan mendengar firman Tuhan Yang terambil dari Markus 12 Ayat 38-40 Yang demi bacaan demikian, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap alih ahli taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadah di tempat terhormat dalam perjamuan yang menelan rumah janda-janda mereka mengelabui mata dengan doa panjang-panjang mereka itu pasti akan menerima hukumannya itu lebih berat oke adik-adik tema pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah Tuhan sedang melihat, artinya Tuhan menyuruh kita untuk berhati-hati dengan alih-alih Taurat, mungkin alih-alih Taurat itu sangat berbahaya yaitu karena dia memakai jubah baju-jubah panjang, terus mereka berdoa panjang-panjang dan sampai ditambahkan lagi oleh Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Sobat Tuna, bagaimana? kita beribadah apakah kita masih bermalamasan IHMPT padahal masa-masa pandemi ini kita harus lebih berbanyak beribadah loh apalagi sekarang kita ber beribadah melalui zoom atau youtube kita mungkin kalian mikir kapan ya kita tetap muka, mungkin suatu saat lain nanti Tuhan memberi kita waktu untuk tetap muka ya, ya kita merasa kayak bebas gitu kita tidak mempersiapkan dengan baik Waktu awal awal kami belum corona, kita masih tatap muka. Pasti ada, -ada adik adik adik kalian yang sangat tidak mau ke gereja karena bajunya itu itu saja. Tuhan tidak memandang itu adik adik. Tuhan cuma mau lihat betapa adik adiknya bersungguh sungguh beribadah bersama Tuhan. Mungkin adik adik pengen sekali dipuja puja oleh kakak kalian ataupun teman teman kalian sekitarnya, tapi Tuhan tidak pernah lihat itu adik adik. Obat Corona, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Ribadalah pada pengabdian kita kepada Tuhan. Ribadalah bukan hanya secara ritual atau aktual, maksudnya bagaimana pelaku kita saling mencemari diri kita sebagai murid Tuhan. Tuhan selalu menjadikan hidup kita berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa selamat pagi bapak terima kasih telah sudah berikan kami nasib kehidupan sekarang kami mulai aktivitas kami dalam pagi hari ini bapak dalam nama yesus kami syukur haleluya amin selamat pagi adik-adik selamat beraktivitas tuhan yesus memberkati